Eight of Cups. Kemudian kartu kedua di sini kita lihat ada King of Cups. Kemudian kartu ketiga ada The Chariot. Oke, okay. di sini aku lihat ada seseorang yang benar-benar kembali. Ya, di sini kembali pulang ya aku lihat di sini kembali pulang atau kembali ke pelukan kamu ya. Uh, mungkin untuk seseorang ya yang mendoakan gitu kan. Biar mungkin untuk kamu yang mendoakan seseorang untuk kembali. Di sini aku lihat dia bakalan kembali ke kamu ya, di sini. Terutama mungkin ada kaitannya dengan Cancer, kemudian Scorpio, Pisces ya di sini dia bakal uh, kembali lagi tapi dengan catatan di sini yang aku lihat itu karena mendapatkan uh, suatu teguran mungkin gitu ya karma juga mungkin atau yang aku lihat di sini ya panggilan dari Tuhan ataupun semesta gitu kayak dia dikasih tahu kamu harus, kamu harus balik lagi gitu kamu harus balik lagi kenapa karena yang aku lihat di sini dia sudah mengalami hal-hal yang buruk, mungkin gitu ya. Selama jauh dari kamu, itu yang aku lihat di sini untuk beberapa orang, ya. Kemudian, untuk yang lain di sini, yang aku lihat memang ada seseorang yang meniatkan gitu loh untuk mencintai kamu, ya. Niat dia untuk mencintai kamu tulus, ya. Aku lihat di sini, dan yang aku lihat di sini, dia sayang banget sama kamu, ya. Dia orientasinya ke arah keluarga. Kemudian juga uh, antara kamu dengan dia gitu kan dan anak-anak mungkin kalau kamu uh, atau kalian berdua itu memiliki anak ya gitu. Jadi emang bener-bener dia itu sayang banget gitu loh, sama keluarga sama kamu ya terutama di sini. Jadi tanpa keluarga dia itu kayak hampa gitu loh. Gak gak ada apa-apanya ya cintanya dia tuh memang untuk keluarga gitu. Ya, terutama untuk kamu yang memang sudah menikah gitu kan atau udah punya pasangan atau mungkin single parent ya kalau untuk single parent mungkin yang aku lihat di sini orang yang ngedeketin kamu itu dia sayang juga gitu loh sama anak kamu gitu ya yang aku lihat di sini sayang sama anaknya gitu bisa juga di sini ya aku lihat kenapa karena di sini di bagian depannya ada spring gitu kayak ibarat kata springnya itu adalah salah satu bentuk Uh, mungkin representasi dari anak gitu ya, salah satu bentuk uh, gambaran dimana anak-anaknya dia, anak-anaknya dia juga pada nurut gitu kan, sayang juga sama uh, dia gitu yang aku lihat di sini ya, seperti itu. Dan mungkin aku ngelihat di sini kalau ada hal-hal lain ya, uh, me mengarah ke arah perpisahan gitu mereka. Nggak mau ngomongin itu sih, gitu karena ya mungkin masih kecil juga gitu ya, dan nggak tahu juga mungkin bisa jadi demikian gitu. Tapi yang aku lihat di sini emang benar-benar rasa sayangnya itu benar-benar rasa sayang untuk keluarga dan untuk uh, keutuhan rumah tangga gitu yang aku lihat. Dia sangat amat menjunjung tinggi yang namanya. Harmonis gitu ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang ceria gitu. Jadi, ya, kalau di sini un untuk beberapa orang yang mungkin baru ketemu sama sosok ini, itu udah kelihatan banget gitu. Uh, dia juga mencintai anak-anak ya, uh, deket banget gitu. Kayak ada siapapun gitu ya, ada anak dia gemes gitu kan, terus kayak uh, gampang banget deket dengan anak kecil gitu. Dan dia juga suka gitu sama anak kecil, ya. Seperti itu, pinter masak yang aku lihat di sini, ya. Walaupun cowok, walaupun cewek, uh, di sini sama-sama gitu, ya. Punya uh, apa ya, namanya punya ahli atau talent, walaupun, ataupun punya kemampuan gitu lah, di bidang masakan, ya. Seperti itu, masakan, minuman, bartender, gitu kan, koki uh, yang aku lihat itu adalah mungkin kerjanya dia juga, ya, di sini. Bisa juga gitu, loh. Ya, dia juga di sini, tapi ya, tapi dia uh, mungkin keturunan apa ya, orang-orang kurus gitu ya, orang-orang yang uh, istilahnya kayak uh, kurus gitu uh, terus. Mungkin karena pikiran juga ya di sini, karena sebelumnya dia lumayan berisi gitu ya, atau mungkin sebaliknya juga di sini bisa juga dia emang berisi gitu ya dari ciri-ciri uh, fisiknya gitu. Kalau dari uh, zodiak tadi udah kelihatan banget ya. Di sini karena cup semua gitu ya, karena uh, cair semua gitu kan air semua di sini. Uh, mungkin Capricorn ataupun uh, Taurus sama Virgo masuk juga. Tapi yang aku lihat di sini Pisces, Scorpio dan Cancer. Apalagi Cancer di sini gede banget gitu loh ya. Ada demun, kemudian ada air di sini. The chariot itu ke arah Cancer jadi emang bener-bener uh, ya orientasinya tadi ke arah keluarga dan zodiaknya juga elemen air gitu ya aku lihat ya sayang banget dia Kak sama kamu ya dia nggak dia nggak main-main sih kalau untuk urusan keluarga ya dia tipe orang yang uh, nurut terus kemudian juga tipe orang yang menjunjung tinggi keluarga terus menghormati orang tua juga gitu ya Jadi ya aku lihat di sini didikannya bagus juga sih gitu ya uh, dari kecil juga dia uh, sangat amat respect ataupun menghormati gitu kan uh, satu sama lain apalagi orang yang lebih tua gitu ya dari dia seperti itu ya kemudian kalau dari hal-hal lain di sini aku lihat kalau dari segi finansial naik turun ya, naik turun tapi yang aku lihat di sini dia bisa mengendalikan untuk ke arah cukup atau enggak cukup yang aku lihat di sini berkecukupan. Cuma kadang uh, pekerjaannya itu suka naik turun ya. Naik turunnya juga karena lingkungan juga ya karena uh, nyangkut ke arah dunia juga misalkan kayak inflasi, kayak gitu-gitu ya perekonomian. Kayak gitu ya, aku ya oke. Itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.